قولا يا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً على Bismillahirrahmanirrahim. ar-Rahman ar-Rahim al ishrun Wal makolatu di makolah Al-Hadiyatul Ishrun, Kangka beng siji lantrong puluh. Ikung ini. Ikhtaro ba'adul hukamai arba'a kalimatin. Ikhtaro milih sobo ba'adul hukamai sebagiannya biro-pro yang sing bijak. Mesti ahli hikmanu, ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Milih arba'a kalimahdin yang papat biro-pro kalimah maknanya kalimat yang memiliki arba' jumlah dan terkeseh papat piro-piro jumlah itu jumlah kesatuan kalimat yang bisa dikalam ini min arba'at dikutubin sangking papat piro-piro kitab sama wiyadin kang bungsol langit minat Taurat di sangking kitab Taurat terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi empat kalimat empat nasihat <tuh> empat pegangan, siji man rodiya bima akta huwa istaroh fit dunia wal akhirah Man disabani wong rodiya ku ridho sopaman, manan ridho ku puas, seneng banget Bima klan perkara akta kangus faring hu ing ma sopallahu ta'ala wa ta'ala menarizki sangirizki Wang sing ridho banget ambil apa saja sindiparing na' no Allah Mesti istaroha bakal istirahat sopaman, mesti relax sopaman Esorot suara dikeseh hilang, suara dikeseh dati apa tak abu, apa repot yang manu udah ikan itu hilang. Tinggal nanti orang ribet ya, mereka golek sandurin. Ngomong-ngomong ribet, bujo sitok loro-loro bintal lukus ribet tak. Dibujo elek bint bujo apa? Ah juga di tak. cerewet cerawat kupingin meneng malah ribet to. Yang nanti, strok. Kenapa itu cerawat kupingin meneng, yang nanti apa? Stroke. Mila di stroke buat Nah cerewet alhamdulillah, kemukok nganti mati noh cerewet. Soro mau kau detiopo tak abuho apa, ta apa payah imaniku dah ibaniku hilang. Fit dunia ini dalam dunia wal akhirat dalam akhirat. Allah ya korban perayaan yang mulanya gampang rido detiwalino. Biasanya kalau masuk jogja setengah kali, wau jam setengah sekawan maksudnya. Gak melalui sekolah melalui liburan. Tapi kalau senengon berarti bangsa kita kaya isaliburan noh. Wa minal sangi injil lan sang Nah keterangan sangi Injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man desa baniku wong hadama iso runtuh sapa man. Asy-syahawati sing boro-boro syahwate. Eman tegese wong tarok kakang tinggal sapa man mustaqotin nafsi eng barang-barang sing diberantani nafsune. Asa muga luhur sapa man. Syarat geseti sapa man iku kawiyani iku kuat fiddunya lan donya wal akhiratil akhirat. Kita orang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat 50 nyawa lahir. Kuat 50 dunia, kau tergantung kentung tergantung o Kuat 50 akhirat, karena itu tidak bebani nanti. kau rata kentung 50 nyawa kau haram, kentung 50 nyawa kau rata kentung 50 nyawa kau rata kentung 50 nyawa kau rata berat terus tak jamin rata kentung kau rata kentung 50 nyawa kau rata kentung orang tobat tidak apa-apa mengirangnya sangat sepuluhnya waminah zabur mesti ya tobat tapi tidak bisa mal malah tenangnya tidak nah, bisa, tidak bisa orang tasawub tidak ada, orang tasawub itu menyifatnya menusa tobat itu mau garo kita terlalu menjifatnya Allah itu tawab that yang memberi tobat kita ada ingin tobat lah baru kayak idroki Allah, baru kayak susulani Allah akhirnya kita tidak diri apa? tobat Makanya terminologi fakta itu harus dikurangi, meskipun fakta itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi Pentingnya dikurangi adalah Kalau kita terlalu fakta itu selalu mengisnatkan ya. Mengisnatkan itu Merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita wong yurah disupra pengirahan arah tobat Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima akhirnya kita bikin syarat tobat itu yurgeton Komitmen Rabakal Baleni yura, yura, yura, Yuk rai-rai kok sampean kan yurahnya momo nek dak pantangan ojo baleni iku wis piwat wong rosing sita oj eling sesuk yo kepengen meneng ngono iku wis rausa obat ngono iku wis kuwi iso gen ora ngono seforgee Allah ku tawa zat sing akeh memberi obat jadi kira ra lah lha lha astagfirullah ngono Allah ku seneng piye Allah ku iku ibadahmu ra benermu Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah. Makanya ini penting ya. Malah niku favorit niku, dongo sing diajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita ndak sampai nggak layak untuk menggayuh atau mendapatkan corong-corong gede, gede Rohmati jenengan Tapi Rohmati jenengan cukup gedek kita itu gampang wong menek wit itu misalnya orang gak dek wit kok gantari racukum Oh, kok darah ini terus rais untuk buah iso buah buahnya ceblok artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita-kita ini siapa saya ulang lagi ya misalnya orang wit kelopo atau wit belum terus gue karena gak giduk gak gue gedek gantar gantar terus gantarnya murah cukup kamu jangan terus berkesimpulan gak bakal untuk buah rahmatnya Allah enggak terbatas iso aja kaya rawasan genter, buah teblok, Kayak kaya saya kaya mangan belum padahal radiwiti, lalas dikeiwong lu sembuh Pangeran apa yang ngeresak no, gampangnya, kaya kamu-kamu kan ya udah tau kebenin tobat, kebenin ngaji, aku oh. rojil ikmu, mesti kebenin dadung um, suga <laughs> lu ngerti-ngerti ceritanya wiu, cucuk, ngaji naso ikul ikbat, uu naga rahmatnya pengirahan so aku yakin ayo raidi sing di cita-cita ngaji naso ikul ayo ngaco <laughs> ayo ngaco, kawan no, obas ya Ngerti-ngerti kancane-kancane ngandani terus ngaji, rodok mutung, ngaci frustasi ngaji. Ngerti-ngerti -ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate oh, Allah. Kae iso kita untuk rahmat merga amal-amal kita apaon. Ana ono ayat walau lafadullahi alaikum wa rahmatuh mazaka minkum min ahadin afat walakinna huwa yuzaki may yasha. Umomo rahmate Allah oh, iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso tapi Allah yang membersihkan kita sengerti-ngerti kok gue seneng ngaji aku yakin asal orang Indonesia mulai sengke bosan muarat. gue oh, cita-cita ini udah dibos gue oh, sih gue serang ngarapin jadi wong ngaji Wong gue udah kenangan ini cerita-cerita nyata ini cerita tiangnya pun kabudut gue cerita ini Pak Zen itu sudah profesor penariktor di UI nanti cerita gue cita-cita gue cilik gue udah dibos tebu jadi Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya sesuai konteksnya. Jadi sebarokai roh Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi vega itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi kbku kbu merkorohmati allah amal kita ada cukup ya makanya nabi duga Allahumma ma ilam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun Antabluhoni luhoni mana sih mau tapi sami mawani Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmatMu, maka rahmatMu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ini rahmati Allah orang-orang gayo. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayo kita, kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayo kita. Kalau di Kitab tasawuf mulai bingeri lagi. Ada seorang ulama ditakowi, ande kan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu lalu reaksi kamu gimana, pengtasa, saya tidak butuh tobat ya. butuh kubek pengiran aja ya. karena bang, sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja, saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja rungana, awas kena salah paham. setara wangi melak macet kalau <tuluh> macet itu sumpah ngepol, ngomongan kalau setengah loro jadi bogem, seneng jadi Indonesia rasidho punah ternyata jadi kelar perahinan <tuluh. tuluh> sempurna roja cilik-cilik duelan model ini ibu kadang yo maton macul ya waruh mati jinan cik jambare dengan anak yang maton ke wisatanya itu Jogja yang ini yo yoblonjo yoblonjo yoblonjo yoblonjo yoblonjo yoblonjo lho aku emparak pengeran yang ini yo seneng wae. enggak ada kaya kue ngue uang dringki gara-gara prainan Jogja macet roi pot kabe yang ini gerutura tau yang ini seneng wajah klasik jadi utaknya seles rauh lah utak ini aku Monokopi daftar seneng macet mati ono arek om Larat tengkek Selvino nangis gitu ya Allah ternyata sing seneng ora arek presiden ora arek ibu bapak arek om Larat iso seneng rasa eleng non abok om Larat ben lali ben mateng dadi kiai kok gak insirah husadriyomane sing lane ora wali-wali tak delok daftare dorong webu merko muteke ku cek napa hasil wali ono KPU ne sembrono ono KPU ne ono daftare ono lek terus ono ono bendaharane ono cangkem mos eh tuku telegram Kayaknya juga tuh seneng dua Kayaknya juga tetap seneng duit Kayak seneng duit Tidak ada apa-apa mas Duit sekena orang sholaih juga apa berarti. Tidak ada justru hujan sih Jadi kalau <laughs> balik ini malih kan Allahumma ilham agun Ini dalam kitab tasawuf cara berpikir begini ya itu kan misalnya gini Kita tahu dulu cawidok atau tahu pacaran Terus tobat itu satu Mencabut dari dosa itu Dua, berkomitmen tidak ngulang lagi Terus tiga, itu tertanam terus Di otak kamu, di hati kamu, sehingga anda ingin ngulang lagi Sekian aturan Oke itu baik ya, dalam disiplin ini, Itu baik Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini Andai kan tobat itu butuh syarat Maka Umar tidak akan tobat Apa Umar untuk hidayah itu istighfar seh? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar Coba sekarang Umar itu untuk hidayah itu Malah pasapin niat mata ini adik eh. Sehingga cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad Innahu sobek Ya tentu dia nyebut Muhammad zaman itu Aina Muhammad, innahu sobek Mana Muhammad, mau sabunuh Dia tuh bikin aturan baru di Quraish Setelah dia bawa pedang mau bunuh Muhammad Karena dilakoni sobek Sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya Sobiun Terus ketemu di jalan temannya Kamu mau kemana Umar, mau bunuh Muhammad Elek elek iwang Quresh. Dia punya ajaran baru kalau apa matani Muhammad, adikmu saya ingin sekatut Muhammad. Nah, urusi si adikmu, sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya, ternyata di ebek bujani itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu, e, masih belajar di ruang tamu itu. <tasi> Toha ma ma'ansalna alikal Qur'an, apa? Titasko illa tazkiratal lima yakshatan tanzilam mimman khalaqal ardu wassamawati laula arrohmanu alal aksis. Ar tak mewangi sumar. Mahadabi kaulil tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Ande kan yang dikatakan orang fakih betul, kalau orang tobat karena nggak ada permulaannya. Syarat itu tobat kutis istighfar farse, dini ratau Istighfar Syarat itu tobat kutu deprose, ratau deprok Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah yo tobat itu syaratnya ada mukodima, faham gak? Okay? RCRC istighfar se. Lah Umar tahu. Istighfar tahu rese Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tahu Ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita kadang ngedikan fikih, kadang ngedikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu ya itu kan, ya sudah seperti itu, harus seperti itu ya seperti yang loh, gue ngaji nasi ulibat apa ada yang terbersih gue ngaji aku, ya? kan enggak pernah baru kayak di utang ake, bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji jarang mau ngaji berdasar seneng, hampir gak ada Pemenang kuburan, nas. gak ada orang sumpek gak payu. baru kayak aku orang sumpek kuburan, nah karena kuburan sedikit-sedikit orang ngaji kalau aku lho sekarang nak ziaro ya setengah jam tapi orang bingung lah, kita pergi bintang-bintang, tigang-bintang <laughs> ber <laughs> alamat ya, wa. Lah fotone iki temu di kantos kuburan iki ngene opo kula utang kula kuwadha. Aku pokoke agar fokus salah sate ayam wis. <laughs> alamat. Nopo? alamat. Ra usah takonno wis mesti ngono agek-agek ngono. Nek wong normal yo setengah jam, susune 2 jam. Yo mergo ambek darah sebab ora usah rodok. Bone rene dengen tetos sehingga Onayat ayat laula anta daraka hu ni'matum mir robbi lanufida fil arai wa huwa masmum fastafa'a rubbuhu fata'alahu minas salihin Nabiuna sing kekasi Allah wae entuk rahmat yo mergo campur tangani pangeran orang perkara Yunus iku bener Jenenge nabi kok tindak gak pamit iku salah sampai Quran nggak ada kesenang abah kok abah kau yang is abah kau ilal fulkill masfun fasa hamafaka naminal mutahadin faltakomahulhu tu wahwa mulim jadi Allah aja gelar Yunus ku uang sing minggat lan orang sing dikritik disalah no, mulim itu disalah no malum malum itu disalah no Nabi kok dakwah rung tuntas mutung mutung minggat Nabi kok mutung nggak nabi terus piye wes mutung Barang melok kapal kapal lewat api tenggelam sama diceuwang sih para pangeran. Nak ono kapal api tenggelam pikirannya ono sembung minggat, Diundi, Dudi kena ide nih. Cari wong kapal long bela bela Ampun jenengan dibaleni nih malih nak melobot jenengan. Bela nih ngadepin telu teken ide nih terus. Akhirnya ide nih tahu diri nyemplung juga. Jadi orang nabi Dudi dia main ke Barang nyemplung ide nih menjadi nabi ke pangeran. Pangeran ya unik, nabi lah ya dihukum. Ibu Pangeran, tapi Orateko melainnya penting kekasih Pangeran. Dari kekasih Pangeran salah si dek-dek Ropo, semestinya kekasih bung Buarang nyemplong nawas segoro, dung taliwa. Jadi wong-wong siwa paus, harus siwa opo iswodora royal. Ular belak balik mati, penting jelas siwa teriwas, mesti. gak mungkin sedemik. Buarang dung taliwa, siwa anun buiwa paus, paus yang gede ini cita-citanya mau sitok, itu bedanya kekasih pengirahan di orang. Saku matilah sementing dalam keadaan mau cota sebih. Maka ini mau cota sebih. Subhanak atla ilaha illa anta subhanak ini kuntun apa? Minat zolimin. Kesti pengeran namun jenengan, kulon itu wang sing zolim. Maksud zolimin, nabi wang dikongkong minggat, wang dikongkong hijrah. Napa? Hijrah, apa itu minggat. Malaikat itu rapati pinter, tetap pinter pangeran Mulanya rahisah Malaikat pinter kok pangeran, ya rahisah tetap Malaikat itu rapati pinter Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah nama ini saya kenal tapi kok remang-remang, kayaknya tapi saya kenal Jadi. Mereka biasanya kan wiridan yang masjid kan jelas Iki wiridan tapi dijeruhu Iwa, iwa ini jeruhu Segoro, juga peteng Terjawab di pangeran, ya itu kawulaku Yunus Wiridhani saya ini ulirih kiri melanda kaya rakan mal. malaikat yu rasa detail pengiran. Melanda kaya penting kerja sama kau bengiran. Malaikat kau gampang. Melanda saya dawei hati sih, sibuk ono wong mau cawiridhani gigi. Dawei bengiran ansei tul kha Maka malaikat pencatat tak farinya lali. Lala ke busak busa <laughs> Nah, iku, rawan catet. nah, aku ada diwiritan itu, malah rawan saya kecatat. Aku duit, malah <laughs> ini jauh diri aku. Nanti aku diwiritan, yang jaminannya aku, ansai tulha faduta, nanti para pencatat dosa itu tak palingi, Lali. Malah ini, aku ada yang menghakamian, <laughs> aku duit. Orang-orang ada ijazah itu, tambah fasek, ini bisa fasek. Ini <laughs> sebelinya raka rupanya, ke ijazah itu tambah. Dua, Pak. Eh, <laughs>